USD Yen bearish, hati-hati harga masih berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang berkonsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke atas dan menembus level 128.21 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 128.94. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silakan hubungi 081212.